rumah tidak air, jadi hanya before ring, mandi dia punya tiket dia pun murah biasanya 3 ringgit satu orang tapi dia discount 50 peratus so, 1 ringgit setengah satu orang 4 tiket, 4 setengah aja so musim-musim sekarang banyaklah keadaan tidak buka Oke untuk maklumahan untuk masa sekarang, dia bukan Sudah. macam dulu lagi lah nah, sekarang uh, kami operasi pukul 8 sampai pukul 3 petang siap? Ya, so, pukul tiga tuh kena check out sudah lah dari sini uh, tapi, Dan untuk makluman jam 2 sampai jam 2 sih kami terima pelancong Kalau dan untuk satu hari ini kami uh, terima orang seratus orang sih ya Untuk satu hari ini Jadi kalau macam ujung-ujung minggu begini nih Nasib kamu datang awal lah Kalau macam hari 6 hari minggu tuh Cepat nih tempat nih tutup, kalau sudah tutup gate belum tidak boleh masuk sudah itu, oke? Okay. untuk makluman ini aktivitas yang buka, ini yang tutup lah saya kasih terang yang tutup dululah yang paling famous di sini tuh uh, tempat pond bathtub tuh sama nih tempat rendam kaki dia masih tutup lagi. nah termasuk nih uh, rock pool nih, ini air sejuk dan juga surau, oke? Okay. dan untuk yang buka ini sumi pool slide pool ini buka, tapi dia punya kedalaman sampai empat kaki sih ya. Dan untuk makluman juga warga emas dengan budak 12 tahun ke bawah tidak dibenarkan masuklah. Nah, dan dia ada limit-limit 20 orang sekali masuk. Jadi mau kena keluar dulu, baru masuk balik lah yang lain. Dan jika mandir panas juga, kami ada rumah-rumah untuk disewa. Nah, dia 1 jam 15 ataupun 20 ringgit lah. Nah. Dan di sini kami ada dua terjun, satu hipungit, satu langanan notovol. Yang langanan nih ini kami kasih limit masuk sampai jam sepuluh ya. Dan hipungit notovol ini yang dekat kita boleh pilih sini lah yang dekat nih. Oke. Okay.